rami hmm. rami sayang lihat depan sayang lihat depan saya oh, banyak orang kita lagi ada di mana kita lagi ada di asam bisa oh coba lihat sini sayang banyak banget sayang oh banyak ya banyak orang asing Dia mah tidur ya Dia mah tidur Putar-putar ya Walaupun hari ini tanggal 3 Tapi rame. tokonya buka ya Bukan tokonya buka, orangnya tuh ramai banget <laughs> Walaupun ini tanggal 3 Iya deh, bukan orang asing deh ini Bagi Orang Jepang, Jepang ya? loh. Jadi siapa bilang mereka tinggal di rumah? Bingung aku juga, aku kira tanggal 3 bakalan sepi Ternyata lihat, rame ramai dah uh, banyak orang oh. Dorongnya, Dorong ini Dibit Dibit karya, karya. Troller, uh. ya Banyak senpai ya ah. banyak senpai. <laughs> Jadi kita masuk kita, Harus masuk ya Oke, okay. masuk yuk Ternyata kita turut, tapi banyak orang ya Bukan Sekarang... salah sayang, lihat Wah, <laughs> kacau ini orang Iya, banyak, banyak. Gimana caranya? Kita harus harus berpencar deh kayaknya oh, iya, iya. Kamu aku sama miruca harus berpencar Oke, aku kasih lihat ya. Baharamea, ya. siapa bilang mereka libur? Aku enggak tahu. <laughs> Masih buka loh, semua. Ah, bukan semua ya. Ada toko yang tutup juga ya? Tokonya iya sayang. Ah? Buka. Masalahnya orangnya banyak banget. Orangnya banyak ya? Padahal ini tanggal tiga, kita mau berdoa, kan? Katanya, gitu. "Acap, mercon, mercon, enggak apa-apa." Mercon, enggak apa-apa. Kita pakai stroller, jadi tinggal kita tabrak-tabrakin aja. <laughs> Ingat, di Jepang itu kalau punya bayi, punya anak, itu adalah prioritas ya. Oh ya, ya. tapi jangan sombong ya. Jangan sombong. Ha. Tapi kalau ada yang ganggu, kita tabrak tabrakin aja. Iya, <laughs> kalau terlalu sombong, orangnya pasti apa ya? tusuk-tusuk kita ya? apa tusuk-tusuk? tusuk-tusuk tusu. bahasa kamu wah rame banget ini ini tahun baru nih kalau cuma tinggal di rumah aja kita nggak rasa loh kesepian kayak bukan tahun baru ya? iya pasti dong lebih banyak anak muda anak muda rombongannya. ya? yang kayak gini grup -grup kayak gini ya kayak jelas gitu loh <laughs> kita mau lewat gak bisa dia iya, jalannya pelan-pelan, asik-asik gitu ya. Tapi kita juga asik-asik kan? Kita iya, nggak buru-buru -buru, kan? Iya nggak buru-buru, tapi jalannya begitu kan janggu orang itu, nutupin jalan tuh. Jadi gimana? Kita? kick out aja. Kayang? <laughs> hmm. kayaknya lebih banyak orang Jepang daripada orang asing ya? Ya aku juga mikir gitu, lebih banyak orang Jepang. Pikirannya beda kan? Kita pikir. Uh, lebih banyak orang asing hmm. Daripada orang Jepang Ternyata? Ternyata ya orang Jepang ini kan biasanya orang ke kuil gitu ya Waktu hmm. tanggal 1 kan Waktu pergantian tahun itu hmm. Tapi udah tanggal tiga ini hari ketiga masih rame ya iya deh oh, tapi sekarang agak sepi ya ya kan dulu lebih banyak kan? apanya dulu zaman dulu zaman dinosaurus <laughs> tadi tadi oh tadi, tadi. sekarang kita udah di depan pintu kan Iya sih ya, tapi nggak segitu banyak orang belum saya nanti mau ya? lihat di depan pasti banyak orang saya. oh ya ya belum ya nanti belum. sabar nanti cek ya ya dulu ya zaman dinosaurus karena ada <laughs> orang di Oh, di situ ada itu street food. Oh, panther ada event, ada acara. Sayang. Iya, ada ini jajanan kaki lima. Apa jajanan kaki lima? Oh, harus ngantri ya, walaupun tanggal tiga ya. Abah sayang, ayo kita pergi. Kita ngantri, kan? Nggak ada prioritas, kan? Nggak ada prioritas. Di Aduh, harus ngantri. Ramai banget ya ramai banget tahun lalu kita datang tuh tanggal satu tengah malam gak serame gini iya oh kita nanti lagi eh nah, bisa nggak ya ini trolinya sampai di tengah aja kali sayang di tengah di kita tengah angkat aja oke oke okay, okay. ya nanti harus nunggu ya sini yang terakhir ya kamu capek capek aku liat orang-orang sini ramai banget gimana wah oh jalannya semua jalannya semua jalan hati-hati di jalan ya sayang ya Ah lewat yang sepi aja pelan-pelan sayang pelan-pelan sayang orangnya rame banget guys rame ternyata kita bisa ya berdoa akhirnya kita bisa berdoa yang penting aman, lancar, tentram sejahtera dan dilancarkan rezekinya dia bangun dia bangun Heeh. Hmm. <laughs> pelan-pelan ya sayang iya jangan sampai dia marah ibunya <laughs> yang susah semangat sayang semangat semangat gambarnya ini dia lagi cari posisi ua enak buat tidur itu ribet banget sih emak ini aman oke okay, aman oke ribet banget ya soalnya musim dingin aman hidungnya okay. hati-hati hati Ya nah. ya guys, kita udah lapor Pak RT ya sama Meru Chang tadi Sama ada biaya adminnya tadi ya, biaya administrasinya ya, biaya ya. Ayo pulang ya. kita, ya rame guys, rame banget Di sana nggak tahu ada antrian apa hmm. lagi itu Si ibu kerepotan ya, bingung sendiri ya banyak kaki lima, loh. Banyak kaki lima, ada gerobak juga, tuh, guys. <laughs> Ini sampah aja, gerobak sampah sini. Ada takoyaki, ada takoyaki itu, yaki soba juga ada, yaki soba ada goreng. juga, digoreng. Tujuan kita ke sini sih sebenarnya bukan pengen ini ya rame-rame uh, gitu terasa orangnya yang ramai kayak gini guys. Tujuan kita kali ini sebenarnya pengen lapor Pak RT ya sayang ya. Soalnya semenjak Mirucang ada di rumah dia belum ngelapor Pak RT yang punya kawasan di sini. <tuh. tuh>. Makanya kita daftar dulu daftarin namanya sama Pak RT tadi. Dan kata Pak RT boleh ya sayang ya. Boleh tinggal di rumah kita sesukanya katanya udah. Tamu kan wajib lapor dua kali 24 jam ya. Dan waktu lapornya tuh ada waktunya guys. Jadi pas di tahun baru tuh kan di daftar ulang tuh, daftar ulang namanya sayang. Iya. Buat penduduk yang tinggal di daerah tertentu. Iya, iya. Itu nggak usah lapor. Iya. Kalau tamu nggak usah lapor di sini sih guys. Yang penduduk aja yang tinggal di sini harus lapor. Itu tiga kali 24 jam guys. Sampai tiga hari ya sayang ya. Kalau iya. di Jepang tuh. Tiga hari. Tiga hari pas tahun baru. Itu 3 hari guys, kita ke kuilnya Iya, harus lapor ya Harus lapor Kalau enggak nanti kita jadi ini, penduduk gelap <laughs> jadi harus jelas ya? Harus jelas Oke, Oke meru juga sekarang nih, dia udah jelas ini Bukan ini, tamu yang gelap Kita nggak ada pilihan guys Namanya harus ngelapor Paling telat 3 hari semenjak ini tahun baru ya Jadi walaupun rame gini Sabar pelan-pelan gitu harus ngelapor soalnya. Ibunya udah bingung. Soalnya banyak orang mau mundur. Mau mundur? Iya, mau mundur jadi ya bingung deh. Mau nah, mau berhenti gitu. Cuman orang, ya, okay ah. iya, orang, orang mau mundur. oke Ah. Iya, orang-orang mau mundur. Ah, ibu-ibu ibu-ibu komplain Mara ini. Ibu-ibu komplain ini. Iya deh. Ganggu soalnya. Ganggu. Enggak ada pilihan sayang. Iya deh. Emang ramai soalnya. Iya, nih lihat. Iya. Kayak gini guys. Orang-orang tuh kayak nggak ngelihat ada ini ada stro Iya, soalnya ada dolar. Next time kita pakai kursi roda aja kali saya. Hah? Pakai kursi roda. Iya, iya kursi roda. <laughs> <laughs> ya begitu guys, kalian kalau ke Jepang pas tahun baru, jangan lupa main-main di Asakusa ya. Soalnya dapat suasananya rame, orangnya banyak, banyak orang jualan, banyak orang asing juga dan kalian bisa ngelihat budaya orang Jepang mereka berdoa di kuil. Tapi ini spot yang paling ini saya ya. Di paling terkenal sih di Tokyo ha. Huh? Jadi se semua orang asing kalau menurut aku pasti ke sini sih. Apalagi pas tahun baru. Ibu-ibu ngomel lagi. Ada yang berhenti, ada yang mundur, ada yang jalan kebalik. Iya <laughs> Ganggu katanya. Ah, berisik aja. Berisik aja orang enggak jelas. Oh. sebenarnya oh. kita kan nggak cocok ya <laughs> ya kan kita harusnya jangan ke sini, saya oh, iya ini bukan buat tempat orang rame gini oh, ya, di sini tengah-tengah orangnya banyak <laughs> jadi kita ya kita yang kita ya. yang salah iya <laughs> ya yeah, ternyata kita udah keluar aku mau ini ya mau apa li -li -li -li -li. Nah, mau kalau apa harapan ya, apa itu harapan bunyi ya orangnya tahu kan Ya, ah, ada baby car gitu ya. Oh, ah. soalnya kalau belakang enggak ah. bisa lihat, kan? Ya, kan, Iya enggak bisa lihat. Sih. Jadi, eh, harus, jadi, harus, harus kasih sirna. Bisa gimana ya? Vivo gitu ya? Bipo. Bipo. Sayang, apa kamu semakin lama semakin aneh? Kenapa? Kok ya? Ya udah, kita sayang. cari makan. Kita cari makan. Yuk, sayang. Berikutnya kita lapor polisi. Oh, enggak deh, di belakang. Buat apa sih? Bilang. Apa? kita kehilangan anak oh. <laughs>